Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaah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 maka saya menghimbau kepada seluruhnya Kita sudah kadong menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila Kita sudah kadong konsensus Bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintaiin Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara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 Dan cintailah apa saja yang mau kau cintai Kau cintai anak istrimu silahkan Kau cintai harta bendamu tafadhal Kau cintai tanah airmu Kau cintai pangkat dan jabatanmu Persilahkan Tapi jangan lupa Kau pasti akan berpisah Dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu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 Allah menjawab. Apa kata Allah? Wa Mereka memberikan perumpamaan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 Sunnah seribu rekaan. Apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai seribu rekaan? Nengokin orang sakit pahalanya lebih afdol daripada itu. Kenapa menengoki orang sakit mengingatkan kita kepada mati? Iya, ya, ini teman saya yang kemarin segar banget bercanda sama saya. Ketawa sama-sama sekarang terbaring tidak berdaya, hilang kemampuannya, hilang keceriaannya.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 Saudara hadirin, maka alam kubur bisa merupakan raudhatun min riyadil jannah. Taman di antara taman-taman sorga Pun juga bisa merupakan hufratun min menjadi liang daripada neraka. Ada lagi riwayat yang dari Imam Muslim yang diperoleh dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit cerita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 roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasad artinya mati ditempatkan di tempat yang disebut a'la'iliyin tempat yang ter tinggi siapa ini? arwahnya para nabi dan para rasul ini fi a'la'iliyin di tempat yang ter arwahnya para nabi arwahnya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 Kehidupan akhirat hari kiamat adalah kebenaran dan kepastian. Dalam surah Al hajj ayat ketujuh Allah subhanahu wa taala menyatakan: Wa an nasa'at atiyyatun la raiba fiha, wa an Allah ya'basum an fil kubur dan bahwasanya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti.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 Memesalkan Tazawad bitakwa Fa innaka la tadri Iza hannah laylu hal ta'insu ilal fajri Kam min sahihin mata min ghayri illatin Wa kam min alilin aasha hinam minad dahri Persiapkan dirimu dengan takwa Sebab kamu tidak tahu Apabila malam datang Kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi